Kamu juga simpan rasa yang sama Kamu tak akui rasa ini pillow. Gaya sekuat so walau terlihat dengan jelas Suara yang tenggelam pun terdengar love you Walau terluka dan rasa sakit Tapi kan menjadi kuat Sebenarnya sejauh baru bagaimana. If I miss you.